Sebelumnya saya minta maaf banget cuy Saya baru membuat part keduanya cuy Karena saya sudah mengatakan di video sebelumnya Saya nggak bisa janji gitu ya Saya nggak bisa janji buat secepatnya Karena kita nggak tahu cuy Tiba-tiba aja ada Apa namanya Ada kesibukan atau ada halangan Dan kebetulan kemarin eh, Kerabat saya juga eh, Lagi berduka cuy Lagi berduka dan saya sendiri juga lagi Sakit kiki cuy Sakit gigi nih Oh, makanya saya apa ya kalau namanya segi gigi itu pasti kurang mood ya jadi uh, saya usahakan banget ya untuk hari ini untuk mereaksi yang part keduanya lagi ya semoga saja ini enggak terlalu kelakar cuy takutnya kalau terlalu kelakar bisa <gih> bisa parah ini gigi bisa tambah parah gitu cuy ya saya harap sih part duanya ini udah nggak kelakar lagi cuy ya Oke seperti biasa kita akan melanjutkan lagi part kedua dari uh, film dari film Piramdi yang berjudul Madu 3 cuy ya Nanti setelah ini saya akan bahas tentang lagunya itu cuy ya Lagu Madu 3 itu cuy uh, Saya ada mendapatkan komentar tapi nantilah setelah video ini saya akan membahas tentang uh, lagu Madu 3 itu cuy ya Nanti di video selanjutnya lagi ya Langsung aja cuy ya tanpa banyak cakap lagi Jom kita tengok videonya Oke, jadi videonya dah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, cuy. 3 2 1. Peng. Oke, ini nggak ada suaranya. Ini. masuk di headset ini. Oke, udah masuk ya. Ini volumenya saya tambah dulu sedikit, cuy, karena Kemarin saya li saya lihat kembali videonya volume kurang Assalamualaikum Pak Ali okay. Waalaikumsalam Oh Cik Raffi Cik Raffi okay. Assalamualaikum Pak Ali Waalaikumsalam Ya dia udah datang ke rumah Pak Ali Oh Cik, ya. cik Raffi Bolehkah Pak Cipri tak tangguh Sampai bulan depan Tangguh Oke. Okay. Tak boleh tangguh lagi Pak Ali Sebab sudah cukup saya beri tangguh Daripada satu bulan ke satu bulan Hingga sekarang Hutang Pak Ali telah pun meningkat Sebanyak RM300 Oh lumayan banyak Bukan ya Bukan saya tak mau bayar Tuan Saya sedang sakit lumpuh Tak boleh jalan ya, sian. Kalau saya sudah sembuh insya Allah saya akan jelaskan Baiklah Pak Ali Saya beri tempo Saya enggak besok pagi Besok pagi kalau Pak Ali tak dapat jelaskan uh, hutang utang siwa rumah ini, saya tak boleh buat apa-apa. Oh, Hanya okay, dipesilakan Pak Ali keluar. Pak, kenapa Pak? Keluar. <guluh> <guluh> apa yang dah <telah> terjadi, Pak? <guluh> keluar. Uh, begini, Encik. Uh, Encik ni datang nak minta siwa rumah. Encik, saya bilang datang minta siwa rumah. Aku bukan datang nak minta duit rumah. Aku datang nak membetulkan rumah. Ingkau eh, kan ni apa ni? Cuba aku tengok bumbung tu. Lubang sana, lubang sini, bocor sana, bocor sini. Okay. Sebab itulah orang tua ni sakit. Nasib baik dia tak mati. Kalau dia mati siapa jaga anak dia? Hmm. Aku juga. Bodoh. Ast. Macam kan ni buta. <laughs> Hancur Rafi. Sihat <laughs> tunggang lalu ya pak. Yeah. sedari oh, ya, ini yang ketiga, kayanya, ini ketiga ini. Ah, sedari yang cantik jelita ini hmm. bapaknya ya caya. sakit ya eh, dah berapa lama bapak sakit hmm. dah 6 bulan je 6 bulan yeah. kesian saya ya, ya, <laughs> ni manusia lembut hati tak boleh tengok orang sakit bukan hmm. macam dia ni sedari ah, ambil wang ni RM50 ah, bawa bapak pergi kepada doktor ya Ambil, ambil. Jangan malu. Ambil. Ha, gitu. Hari ini saya tolong sedari. Besok-besok sedari pula tolong saya. As Terima kasih, Encik. Budi baik, Encik. Tak dapat saya balas. Uh, jangan panggil saya, Encik. Uh, panggil saya Jamil. Lebih bagus, Abang Jamil bin But Abu. Baik, Abang Jamil. <laughs> uh, siapa namanya? Rohani. Rohani, Ambu. Rohani. Macam nama nenek saya. Gombalannya jadi. Saya pulang dulu ya. Gak tahan gombalannya ini. Saya pulang dulu ya, <laughs> tahan, uh, pulang dulu, ya pak. Hei, uh, berang. Dua. Nih. Insya Allah bulan depan saya akan jelaskan. Eh, tak payah bali, bali boleh tinggal di sini, free of charge. Ah, sih sih. Ah, ah, kalau ada orang ni datang minta siwa rumah, perambat dia dengan penyapu. <laughs> Saya cemburu tak. Nah, Anjurafi. Baik, betul Abang Jamil itu ya, Pak. Ya, baik. Baik ada maunya itu. Baik. Baik ada makna tu. Iya, ada makna. Baik. <laughs> Kenapa abang terbenuh lagi? Makanlah sumia. Makanlah, Jamil. Makan. Baik, Pak. Aduh. Kenapa abang terkejut? Abang terbayang wajah kau dalam sup ini, Pak. Hmm, istri pertama, eh kedua ya? Hai. Oh istri kedua karena ada tambal di sini sih. Ada perban. Sudah terbayang-bayangin. Naja baik, kau tidur. Hmm? Aduh hmm. Ujian ini hmm. Adik sayang oh. <laughs> Kenapa bang? Aku ngegao Tuh lah bang, jadi lacu kaki Lacu kaki Wujud cikaki kali ya Lacu kaki Yes, sir. Please come in. Okay, sir. Yes, sir. Sir, uh, Doris. Please address this letter to Tanengol Company. Surat With reference to your letter dated uh, the twenty of March, nineteen sixty two. ya. I, uh, Bahasa Inggerisnya juga pasif banget. Uh, I uh, hereby confirm uh, to purchase that particular piece of land at uh, at a dollar and twenty seven cents square foot. Besides. Uh, Besar itu, I I, I love you. <laughs> Oh my darling, can you see the old ones dreaming for the young ones? <laughs> <Let's> <laughs> berubah. <laughs> oh, oh. oh. ya. Yeah. Uh, Gawat ini kalau begini. Nih. Uh, sorry, sorry, this. Uh, Sir. Raffi lagi. <laughs> <laughs> <Raffi. laughs> hancur Raffi, hancur. Lapa, oh, Hamba tak tertahan menanggung asmara Berikanlah hamba penawar Agar hati hamba tentram dan damai Encik, pula sendirian barang encik Kita <laughs> <Tengah> nak main Aku <laughs> pun pula sendirian barang Kira-kira Bila bayang Ya Raffi Engkau tolong pingin minang anak Pak Ali tu lagi ini kerja orang tua-tua encik. Eh orang tua-tua dulu. Zaman dulu boleh orang tua-tua masuk Minang. Zaman sekarang dah moden orang muda pun boleh. Kau pun boleh. Baiklah, saya try je. Ah, Wah, wah, wah, wah, wah, wah, hari Datang benar di penangan. dalam 2-3 hari ini. Belain saja. Apa kau sakit? ya pak ani ah, sakit kepala sian sudah ke ada makna tu <laughs> saya kita mana hari ini okay. saya tidur dari besok-besok sudari pula tolong saya tolong apa ban jamie tolong senang aja ah. <laughs> bila pak tahu. Perempuannya juga ini sih respon gitu ya. Dia juga jatuh cinta. <tuh>. Ini lokasinya di Singapura ya. elit banget kalau dilihat sekarang sih. Ini Agama. tahun berapa dibuat ini film? Agama. Agama. Agama sudah ambil dari Senja Gentong. Nah, kedai saya tu. Assalamualaikum Bali. Waalaikumsalam. Ha, diperlihatkan cerita saja. Saya pun tak panjang. panjang Cik Jamil tu nak masuk Minang anak Bali. Ha. Ha, kamu sudah lah padi. Menyenangkan kerja saya dan saya tak ulang alik 3 4 hari datang kemari. perkara ini Kaya nak kena tanya rohani sendiri. Eh, oh, jelaslah. Rasg mau. Ya sudah. Rasg jangan bertolak apa ni hmm, Baiklah. Rani, Rani sakit lagi kepala kau nak? Kicap lagi nanti baik. Jamel dah masuk minang kau, kau tak? dia ya. ah kalau orang pun gitu menunjukkan dia mau Pak ni. Iyalah. Iya. Ya bi, ya. Cik Abi, yeah. Bulan ini dia kan wa naiklah. Kita dua-dua sama-sama mendapat pahala kerana mendirikan masjid, Pak Li. Terima kasih. Cik Rapih. Cik Jamal tu dah kahwin ke belum? Uh, <tuh> bujang. Tindak. Bujang surona Pak Li. Bujang surona. Iya. Itu yang orang tak tahu eh. Si bujang bujang ali bertekan macam itu apa angkatan bujang tu aduh ikutlah bo Nah ini ya, dendang seperti Bunyi ini yang saya suka rebana. banget sih Bunyi-bunyi rebana gini ya. Oh di acara perempuan ya Kalau jodoh, kalau la jodoh tidak Tanah yang licin tidak berduri Tanah yang licin, tanah yang licin tidak berduri Ibarat cincin, ibarat cincin, mereka di jari juga dengar lagu-lagu mesin macam, macam ini aja. Ya. Betah gitu ya dengan. Nah, udah selesai. Bye. Malam pertama, jam Bukan malam pertama sih. Malam ketiga Malam ketiga. Wih, sampai jam tiga. <laughs> ini mertuanya, ini mertuanya belum Masuk. tahu loh. <laughs> Jangan bilang didukung lagi dia. Ada apa jangkauan nanti, Bapak? Bapak? Semalam saya menikah lagi satu, Pak. Jadi <laughs> tiga, lah, like, tinggal sekarang? Tiga, Pak. Kenapa tak cukup ke lain tahun pak <laughs> Macam ah. mana? Ketuan buji Coba aku bikin satu hal Jadi isteri kau yang bertiga boleh datang disini Bapak akan kira undang-undang baru Bapak ada apa? Special pak Apa nama isteri kau yang baru itu? rohani pak rohani, amboi oh, cantik nama rohani. <laughs> Bila bapak, bapak. Ya? bapak. kalau bapak nak kawin satu saya boleh tolong carikan. <laughs> <laughs> <laughs> <gir> menderita banget <menderita> <menderita> ini tertawa menderita ini wah <tawa> wow. ok, kau punya cincin sudah siap kan ok? oh sudah Be. ya ikutlah, kau boleh Wih, ambil kan? eh, eh, cantiknya barang ini ya encik <tawa> baru beli kan? tidak saya baru bertanyakan harganya oh. Encik ini siapa? Nama saya Rohani Encik Rohani. Nama saya Hasna uh. Jangan bilang mereka bertiga ada di sini <laughs> Benar kan? <laughs> Gila, alur cerita film ini tuh benar-benar okay, Buat kita apa? Oh ya ya, sudah, sudah Bantu <laughs> apa deg-degkan gitu ya menengangkan Ini ni dunia ketiga ini Hei, cantiknya cuma cik Rohani tengok cantik ya cincin ini cantik oh orang yang rampas suami saya ada di sini rupanya eh kenapa awak ni terlalu biadap bukan saya merampas suami awak awak yang berizin kepada dia sebab awak tu mandul bila saya bagi izin itu surat palsu! Kalau awak dah tahu surat tu palsu, kenapa awak tak nak beritahu kepada balai polis? Oh... Awak cakap besar ya? Malam tu awak katakan saya orang gila! Awak tolakkan saya! Sekarang saya nak tolakkan awak! Apa awak nak buat? Ini oh. kata ide yang ketiga masuk, ya. Masuk, masuk, masuk! Masuk! Ha. Masuk. Ha. masuk! Sudah lanjut, jangan tadu! Masuk. Tak baik! Kalau kita bergaduh macam ini, berarti kita merendahkan martabat kamu, wanita. Encih ni siapa yang nak masuk jambu? Saya ni orang tengah. Sebelah sini pun tidak, sebelah sana pun tidak. Saya malu melihat perempuan sama perempuan bergaduh. Masih baik dalam office, kalau dekat luar sudah tentu orang sorak-sorakkan kita. Encih berdua nanti dapat malu, suami encik tambah malu. Dia ni enggak tahu, Cik. Dia orang ketika itu. <laughs> Ke? Okay. Baik Cik Rohani. Nasib baik Cik Rohani ada. Kalau tidak saya hajar pun tadi. Ya, ya. Eh, eh sudahnya. Sudahlah kamu, sudah. Cik Asna, mari saya hantar kat dia. Huh. Assalamualaikum Cik Rohani sangat Cik Rohani, Cik Rohani nak tahu pasal apa yang dia mengamuk? Dia tu baru kena cerat Oh begitu Terima kasih Encik Rohani Sama-sama Ini mereka bertiga ni masih cik. Ada yang ada yang masih hidup Sama apa Enggak sih Encik nama saya Latifah. Ya. Saya itu bukan apa. Saya geram dengan perbuatannya itu. Silakan masuk Cik Rani. Terima kasih. Eh eh. Apa kabar ya? Ketemu Cik Cik lagi. Apa baik Cik Rohani? Dari mana ni? Dari rumah nak setkan rambut. Eh, eh. Berarti ini mereka satu da... Ya, satu iya, kawasan, iya. kawasan je, ya? Senang-senang datanglah ke rumah. Di mana Cik Rohani tinggal? Ah, uh, Kak ini buat panduan rumah saya. Terima kasih. <risas> lagi. Eh, eh, tak tiba. Nak tengok wayang, ya? Iya. Luruh kawan beli tiket. Tak ada kerja apa pun di rumah. Nak main majung, tak ada kaki hari ini. <laughs> Kalau majung untuk kan rumah. Di mana cik orang ini tinggal? Uh, nanti saya kasih kepada Astaga, dipanggil semua, Cik. <laughs> Terima kasih. Mari masuk sama-sama. Tidak. Saya nak booking tiket untuk malam ni nak menonton bersama-sama suami saya. Beruntung awak. Suami awak mau tengok wayang sama-sama. Suami saya jangan tengok wayang. Nak balik rumah pun jarang-jarang. <laughs> jangan lupa datang ke rumah. Dah <laughs> mereka datang je. Datang semua. apa pas mandi nanti kita makan dekat laman ya bang mata-mata datang bawa saman <laughs> bukan lepas mandi nanti kita makan dekat laman ah belum oh, datang bila wah wow, dari musik ini waduh yang pertama datang Tunggu Cik, ini Saya kalau lihat uh, Perempuan tiga ni pakai kebaya macam ni Itu bodinya bagus banget Cik ya Atau memang pengaruh dari kebayanya gitu ya Bodi orang dulu-dulu itu bagus-bagus ya Bodi gitar gitu Assalamualaikum waalaikumsalam. Eh, eh Kak Tipah Atau kebayanya Apa kabar Kak Tipah? Kabar baik Susah betul cari rumah Cik Rani Eh, apa pula susahnya? Silakan masuk. Bagus kita cakap-cakap di luar. Di luar banyak angin. <laughs> Boleh juga. Silakan. Sudah lama Encik Ahni tinggal di sini? Mm, tidak juga lama. Sesudah saya kahwin dua hari, suami saya belikan rumah ni dan sebuah kereta sport. Hmm, hmm, hmm, Silakan hmm. duduk, Kak Dibah. Terima kasih. Oh, di bapaknya ya? ya? Udah ada pengasuh bapaknya ya? Siapa orang tua itu? Oh, yang itu bapak saya. Dia sakit ya? Ya, dia kena sakit lumpuh Dah enam bulan dia tak boleh jalan kat tipah. Hmm. Bapak saya pun masih ada lagi. Tapi masih kuat. Oh. <laughs> uh, apa kata tuan ni kat tipah sekarang? <laughs> oh, sekarang bagus Cik Rani. Sebab dia sudah berpisah dengan istilah nombor dua itu. Oh hmm. begitu Bye -bye. <laughs> datang, datang yang kedua <laughs> Itu bekas madu saya tu <laughs> Kalau Kak Tipah kesiankan saya Tolonglah jangan bergaduh dekat sini ya Baik bahaya rambutnya itu udah kayak sarang burung sih. Apakah baju esna hmm. ada di sini? bagus rancang. semua aja. Ya. Mungkin karena kebaikan atau bajunya ini sih ya. Panggil itu ada di sini. Ah, yang lepas tuh lepas. Mari kita duduk di sana. Tenangkan hati. Peliharakan martabat kamu wanita, ya. Asegkan. Saya paham, Cirohani. Sila. Ntar banget yang ngambil hatinya. Eh. Beruntung betul saya hari ini. Cik Asna pun datang. Apa khabar, Cik Asna? Oh, baik, Cik Tipah. Hmm. Dah lama datang. Baru sekejap. Amboi, Cik Hasna ni. Semenjak kita berjumpa di kedai Mas Tuari, terus tak nampak-nampak langsung. Yalah, Cik Tipah. Saya sibuk di rumah. Maklumlah melayan suami, melayan itu, melayan ini. Macam-macam sungguh, Cik Tipah. Kesian. <laughs> ya, kita ambil lagi, oh ceritanya mereka ini sudah diceraikan gitu ya Jadi nggak tahu suami suami selanjutnya siapa gitu ya Cik Asnah mengatakan Cik Asnah melayan suami hmm, yeah. Siapa suami Cik Asnah sekarang? Siapa lagi Cik Tipa Kalau tak Cik Jamil tuh Eh tahu saya Cik Jamil telah berpisah dengan Cik Asnah Tidak Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula. Cik Latifa dengan dia. Tidak Cik Asnah. Cik Jamil masih pulang ke rumah. Ya ke? Jangan-jangan kita ni masih bermadu lagi. Tak. Eh, hey, Jamil dah buat pula. Nasib baik awak di rumah orang. Kalau tidak, saya kejarkan awak. Awak ingat saya ni batang pisang, ya? Eh? Sebelum awak kerjakan saya Saya korek biji mata awak <laughs> Eh eh sedapnya Dah dia rampas suami kita Biji mata kita pula dia nak korek Awak tak pandai jaga suami Itu suami awak cari lain Rumah tepi laut Cik Asnah Memang bagus Angin betiup kencang Pembahasannya beda lagi Dulu bapa saya pesan Kalau nak buat rumah buat di atas bukit. Oh, bukit jangan cakap Cik Asnah. Kalau nak buat rumah di atas bukit, baik buat. <C bench> Kemarin <break> hangan. Ah, begitulah naknya. Yang lepas terlepas. Padan. Apa yang terlepas Cik Rani <laughs> makin terbelit. Makin. <liegen> <t anything> Heather is angry. Iaitu, pemalu sikit orangnya Cik Asnah. Oh, pemalu pemalu Baguslah macam itu. Suami kita ni semua mata keranjang. <laughs> cik Rohani, boleh masuk pemedak di dalam? Boleh, silakan. Kak Tipah pun kalau nak tengok-tengok diri untung, silakan masuk. Tak payahlah Cik Rohani, dia dah tanya bila dia udah dibaling Cik. Di angin, <laughs> angin di luar. Ya. Padahal lagi panas dia. Boi, cemerlang sungguh rumah ini ya. Eh? Cemerlang sungguh. Eh, siapa pula yang membalikkan gambar ini? Alamak, lagi aku. Ini gambar suami cik Rani ya, sayang. Cuba saya tengok. Allah wallah malak Dia punya akan akan suami saya. Siapa namanya? Jamil. Jamil. Ya? Saya. Oh. Nama suami saya Jambo. Dah, eh -eh. mari kejap. Sini ada berita gembira tau. Dikis tahu nie. Coba Encik Latifah tengok gambar suami cik Rohani Handsome sungguh orangnya Mana dia? Ini dia Hei hey. Orang ni saya kenal betul Memang pemalu orangnya Betul ke Kak kenal? Iya Dah dua belas tahun Dah dua belas tahun Nama dia Jamil bin Abu bukan? Saya Hei hei hei hey. Jamil Jamil Jamil Kusang kesan dua Rupanya tiga Nasib baik tak empat celik. Eh, ya, hanya tiga. Apa yang empat? Kalau jiwa Rani nak tahu, inilah suami saya. Oh, astaga. Kenapa Kakal tika? Tak kanlah tak kenal suami kita pula. Pasal dialah kita bergaduh di kedai Mas tu hari. Sakit ini sakit. Nampaknya kita ni dah lanjur. Hmm. Lebih baik kita berperang. Mana kata ber... awak? Setuju. Peran dunia ketiga ini. Sabar. Sekarang kita jangan gaduh. Kita mesti jaga tata tertib kamu Anita. Hmm. Kita semua tak salah. Jamil yang salah. Mari kita kerjakan dia. Mari. Oh, dikerjain sudah. Nyari apaan ini? oh di atas? Oh, dia orangnya langsung ya. Hancur, bertemu tiga-tiga. Kabur kali udah kabur. Ini musiknya enggak ada sih ya, mungkin copyright ya. Itu tali apa tuh? <laughs> Kabur dia. <laughs> Kabur beneran. Rupa-rupa hmm, ini lebih pantas dari kita. <laughs> Saya tahu di mana dia pergi. Dia mesti cari bapak saya. Kenapa dia cari bapak Cik Latifah? Sebab orang tua itulah jadi penasihat. Mari. Ya, bapaknya yang didatangin hancur udah. Oh, oh dia dia datang benar di sini sih. Alah mati Pak, mati, mati lah. Kenapa <laughs> ni. Baru lepas mandi Pak. <laughs> Pak, lubang dah pecah. Tak boleh nak tutup lagi. Aduh, <laughs> lubang -luba pecah. Ya Pak. Ha. Pak, Pak, Dia buka. Pa. <laughs> pa, Pak, pa, pa, pa. <laughs> pa. pa, kenapa Pak? Ada sembahyang. Sembahyang apa Pak? Asal dah habis. Sembahyang ke balak. <laughs> tak tempat lagi Pak. Balak dah sekat tu Pak. Ha. <laughs> Ini musiknya kopret lagi nih. Bapak ada. Allah banyak Bapak. Nih. Bapak. ini Mari, mari, mari, mari. Nah, Ini sa so kamar Tembus-tembus Tembus-tembus <tum <nih> kamar lebih receh sebenernya di sini nggak ada musik cuma nanti saya isi aja ya Oke okay, udah muncul musiknya Pintu sini. Pintu hanya satu saja. Jangan-jangan dia ada ilmu tak? Ilmu apa pula? Ilmu. ilmu madu tiga Ha. Tu bunyi suara kereta tu. Bunyi oh, kabur. apa-apa yang nangis acuh jatuh lagi <laughs> jatuh kalaulah sempat aku semayang tadi tak adalah tu golek macam ni <laughs> emang legend itu aku suka banget dengan orang tua itu je komedinya apa ya mau kemana ini kira-kira ini hey, Oh, dia kejaran Dia kejaran ini Woi, jadi film action ini Kejar-kejaran ini Gila, mobilnya juga keren banget ya. <coughs> Dua-dua mobil ini. Keren banget. Ditipu dia. <laughs> <laughs> Gila Aku bisa lagi tiba-tiba kembali ya <laughs> Jalan mati <laughs> Jalan mati <laughs> Ampitulah. dilanjut lagi. Ustaz nak on <tuk> Aduh, ayah baru nggak tahu lupa orang mati naik kereta nasi Eh, <laughs> hey, siapa punya yang di sebelah dia tu? Orang membunuh dirinya serik. <laughs> <laughs> Menderap. <laughs> <tuk berlangga> <tuk berlangga> Jangan percaya itu semua Jamil punya otak Apa ya? Ah, lu sudah mati bukan? Uh, lu waduh mati uh, Terujun kok? Apa pasal lu terujun kok? Masa itu hadapan Oh berokin Apa ya? Ah, <tuk berdiri> Orang sudah mati mesti pegang bendera tau Itu macam ah? Nah bener romanti itu warna putih bener banget ya apa astaga jalannya ketahan Tak bisa lewat mobil. Tunggu aku terpisah. Tidak boleh je ini berat je. Astaga. Jangan kerja abang lagi, abang letak larat pun Mulai hari ini, abang ceraikan kamu bertiga Cerai? Nanti dulu Kak Tipah, Kak Tipah sayang Abang Jamil tak? Sayang Cik Hasnah? Sayang Saya pun sayang Kalau begitu, biar saya buat satu perjanjian Buang dulu Abang Jamil Abang Jamil tak boleh cerai tau tapi Abang Jamil kena hukum. Hukumannya malam ini Abang Jamil pulang rumah Kak Tipa. Besok malam rumah Cik Hasnah. Lusa malam rumah Ani. Lepas itu rumah Kak Tipa, lepas itu rumah Cik Hasnah, lepas itu rumah Ani. Ah begitulah seterusnya bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus. Setuju? Kata orang tua-tua, Razki jangan dicari, mau jangan ditolak. Eh, hey, kembali. Rasky jangan ditolak. Mau jangan dicari. Hamba setuju. Wih. Asyiklah eh. Aku tak mati. Asyik main ku tak mati. Aku kan kembali ini aku. Eh. <SILENCIO> Kawan nak, lu punya hukum tu jatuh. Gua punya hukum bila mau jatuh. Mari. Ha. Ha. Ha. Ha. Lu punya atas batu sana. Ha. Ha. Ha. Duduk. Ha. Ha. Lu tunggu sini. Ha. Sekejap lagi lu punya datuk datang. Ah, Lu jawab lu punya soal kubur. Itu macam lah. Ha. Geng, ini, ini, pasti ada maksud tertentu sih. Karena Firhamdi setiap buat film itu, semua adegan itu pasti ada maksud tertentu sih. Ini yang saya belum paham di situ sih. <coughs> Pegang bendera putih, terus tunggu orang jemput. Dah sampai? Ayah Hidup pun susah Mati pun susah Hidup jalan Singnang-singnang Mati Bengang menene. Tadam <coughs> eh Oke okay, oke okay, oke. Okay. <tuk> oke okay, cuy itulah tadi film dari piramidi yang berjudul Madu tiga part yang kedua cuy ya persis saya persis Indi dan gak sangka cuy ya ternyata endingnya itu uh, happy gitu ya happy ya walaupun sebenarnya nih uh, nggak uh, ini sih cuy nggak ya, nggak nggak semua wanita bisa menerima itu cuy pasti pastinya cuy memang. Uh, di dunia ini ada, ada yang macam ini cuy. Mas nah, sampai sekarang gitu, sampai sekarang. Poligami kehidupan seperti ini tuh masih ada di Indonesia juga masih lumayan banyak cuy ya karena rata-rata penduduk di Indonesia itu lebih dominan perempuan. Enggak tahu mungkin di dunia cuy ya lebih dominan perempuan daripada laki-laki. Ada yang sampai istrinya sembilan ada yang pokoknya banyak lah. Saya enggak tahu cuy. Eh, mungkin <tuh> mungkin yang buat film ini mendapatkan penghargaan, cuy karena memang realita gitu ya, bukan semata-mata uh, eh cuman apa ya, cuman sekedar film saja, tapi realita. dan mungkin segitu aja cuy ya, mohon maaf banget kalau reaksi kali ini tuh saya kurang apa ya cuy ya. karena saya nggak bisa tertawalah berlebihan karena ke gigi saya cuy ya kurang bisa mengerti lah cuy, sebenarnya saya nggak mau membuat video ini dulu sebenarnya. Tunggu ini reda dulu, tapi mau gimana lagi banyak teman-teman mengatakan e, Perduanya mana, perduanya mana, jadi saya kasihan juga gitu cuy ya <tuh> kasihan kita buat perduanya sudah berapa hari, per satunya uh, berapa hari, perduanya belum gitu ya Makanya saya berinisiatif buat ini ya, tapi dengan kondisi saya yang kurang uh, kurang kurang baik gitu cuy ya harap kurang bisa terima itu cuy ya Tolong lah aja ya. Jadi kalau kurang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Buat teman-teman kita atau keluarga kita uh, tertawa sama-sama aja ya. Mungkin itu aja video dari saya untuk kali ini. Dan saatnya saya pamit tidur diri kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. thank you next. Thank you next. Thank you next. Thank you next. Bye.